Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama pokok seka ya teman-teman oke kali ini saya mau buat tutorial pembuatan pintu lipat dari bahan bersih ya teman-teman dengan ukuran 4x4 oke ya nggak usah menunggu lama-lama kita langsung aja menuju ke proses pemotongan oke lanjut Ini ya, teman-teman. Ini bahannya, 4 kali empat ya. teman, -teman. Oke. langsung aja kita potong. Nah, ini tukang handalnya ini ya. Ini bersama Andri Gunawan ya. Mungkin teman-teman yang mau subscribe di channelnya di Andre Gunawan ya ah di bonsai ini ya teman-teman oke okay. potongan dan penyikuan sudah ya. Ini tinggal proses pengelasan. Oke, lanjut ke proses pengelasannya. Aja terus ya, teman-teman. Proses pengelasannya ya, ini Yang penting, terutama titik sikunya dulu. Nah, kalau sudah kasih siku, kalau sudah siku, ya, kira sudah siku ini ya, menunya. Saya siku, nah, kemudian nanti ini di full ini ya, oke, lanjut lagi. rata error oh. Oke okay, error error padha kempek wonge ini bersama Mr. Bambang ini ya Pansai. sini sama sini bos kita kuat bos harus full nah. oke lanjut lagi ke video selanjutnya saja